Halo, salam jumpa di kabar kuburan kali ini saya sekarang berada di bekas sawah ya bekas sawah yang dulu dipakai untuk eh, resapan air, tampungan air karena ada program rel, rel ganda maka sawah ini, ya area ini adalah area bekas sawah karena dipakai untuk rel ganda jadi ini rel kereta api ganda yang Dulu hanya satu jalur, sekarang menjadi dua jalur. Jadi, jalur ganda ini adalah area bekas sawah, yang karena hilangnya sawah adalah kerugian bagi habitat ikan, terutama adalah ikan. Eh, orang di sini menyebut bayong atau ikan gabus, jadi berkembang biaknya ikan gabus di area ini. Telah hilang karena ini Sudah diganti dengan e, Saluran air Saluran air yang e, Dibuat dari beton Nah untuk itulah Sebagai kompensasinya maka kita harus Membuat e, Paling tidak ada Tangkapan resapan-resapan air Dengan tanaman-tanaman yang e, Bisa kita Lihat ini adalah Tanaman dari Pohon Petai Cina atau orang di sini menyebut kelandingan Nah, dengan penanaman ini Jadi tanaman ini tidak ditanam Tapi tubuh tumbuh dengan sendirinya Dan kita pertahankan untuk tidak ditebang Agar masih ada resapan air Yang e, harus kita jaga e, Caranya adalah dengan menancapkan merah putih Ya dengan merah putih ini orang tidak ada yang berani untuk menebang tanaman ini. Jadi tanaman ini adalah tanaman yang sengaja dipelihara, dipertahankan agar eh, masih ada resapan air yang menjadi kompensasi dari hilangnya sawah. Ya, Hilangnya sawah akibat dari pengurukan untuk rel ganda kereta api. Membuat eh, Ada habitat Ada eh, Spesies ikan terutama Yang itu Menjadi hilang kan? eh, Karena itulah Coba sebisa yang kita Lakukan bertepatan Dengan hari pahlawan Ya Hari pahlawan 10 November 2021 Ini maka perlu kita buatkan peringatan ya kan? Peringatan apa? Bagaimana orang yang punya semangat kepahlawanan Menghadapi kerusakan lingkungan dan isu-isu global yang sekarang terjadi Maka kita buatlah konservasi air konservasi tanaman tumbuh-tumbuhan keanekaragaman hayati yang coba kita pertahankan karena semangat membangun kita seringkali salah membangun adalah mengubah struktur tanah dengan semen maka menanam membangun jalan tidak dengan semen hanya dengan mengatur saluran air Agar ada resapan air di kiri kanan jalan, berarti adalah juga sebuah kepahlawanan. Tentu, jadi ini yang coba kita pertahankan: jalan-jalan seperti ini kita pelihara agar eh, konservasi air, ya kan? Konservasi air itu tetap terpelihara dalam lingkup yang sangat kecil. Untuk itu di hari pahlawan ini sengaja merah putih yang kita yang kita kibarkan sejak 17 Agustus lalu masih terus kita pertahankan ya untuk untuk memberikan peringatan kepada semuanya bahwa eh, kemerdekaan itu memang harus diperjuangkan. Kita tahu 17 Agustus lima adalah kita saat memasuki pintu gerbang kemerdekaan Apakah kita sudah masuk dalam pintu gerbang itu Masuk ke alam kemerdekaan yang sebenarnya Coba kita renungkan bersama-sama bertepatan dengan Hari Pahlawan 21 eh, Tahun 2021 Pada 10 November ini Kita peringati Hari Pahlawan dengan sebaik-baiknya dengan merenungkan makna Kepahlawanan itu adalah eh, Saya hanya ingin menegaskan bahwa kepahlawanan itu adalah eh, Kita melakukan sesuatu Tanpa harus ya, Kita melakukan sesuatu tanpa harus Berharap akan mendapatkan hasil seketika Kita melakukan sesuatu Dengan meyakini bahwa ini akan bermanfaat untuk manusia-manusia Generasi sesudah kita Sampai jumpa di kabar kuburan berikutnya